selamat sore danal untuk di layar kamera ya, harus maklum ya agak grogi oke, kali ini saya akan mencoba mendokumentasikan pada kalian semua berbagai macam wisata yang berada di Tangerang dan untuk kali ini kita akan jalan-jalan ke sebatan kaca dan taman potret oke, kalau usah lama-lama langsung kita menuju ke lokasi oke okay, langsung kita ke videonya like dan subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh